Halo teman-teman, lihat, wow, ada mainan kotor teman-teman, wow, kotor sekali teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman. Oke, wow, mari kita bersihkan teman-teman. Wow, sangat kotor teman-teman, wow. Mari kita bersihkan teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan air ya teman-teman dan mari kita bersihkan. Let's go teman-teman. Wow. Kotor sekali teman-teman. Berwarna hijau teman-teman. Sudah -teman. bersih teman-teman oke okay, mari kita taruh sini teman-teman selanjutnya teman-teman kita yang ini kotor sekali teman-teman Wow, dan sudah bersih, Om. Toilet, Om. Oke, selanjutnya. Oh, wow, mobil teman-teman, mobil sedan. Wow, sudah bersih. Teman-teman kita dapat tiga buah mainan yang selanjutnya. Teman-teman, wow, sudah bersih mobil. slender teman-teman yang terakhir mobil tayo teman-teman wow sudah bersih juga teman-teman Oke teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman Oke terima kasih dan sampai jumpa di lain video